Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada TVTV TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 ada sebuah ugan spesial, cute banget bersahabat ya Dari HP Kentang Kota Sultan Yang mengunggah sebuah postingan percakapan komentar Dari Kak Sandy Purnamasari dan Juragan 99 Perhatikan bersahabat ya Sebelumnya, Kak Sandy menyampaikan roti-roti roti apa yang bisa nyanyi lagu barat Hayo, bener aku transferin WKWK Kata Kak Sandy bersahabat ya dan dijawab oleh juragan 99 Roti Kejora Kata itu Masya Allah bangga persahabat ya Akhirnya Tentu Kejora selalu bersinar Dimanapun tempat Masya Allah Bikin bahagia dan selalu bikin bangga persahabat ya Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Doa yang tulis dari orang-orang baik Yang selalu mencintai mensupport Lesti Kejora Dalam postingan tersebut juga Tentu banyak tanggapan komentar Yang diberikan yakni dari akun Nonon Mozat mengatakan ada-ada aja Mas Gilang kata persahabat ya kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Para Faradilan Skor 94 mengatakan, kalau roti kejurah berarti kalau makan seperti di luar angkasa gitu ya Min Katanya persahabat, ya ini cute juga nih komentarnya Berikutnya ada komentar dari uncle Meli71 Aku salva sama roti yang dimakan sama Kak Sendi Pernama itu Sama yang dimakan Leslar di Turki juga kan <laughs> Lupa namanya gitu persahabat ya Masya Allah bahagia banget ya dukungan selalu banyak dari orang-orang hebat dan orang-orang baik untuk Leslar. Berikutnya persahabat ya ada vitamin bahagia yang kita dapatkan nih siang hari ini. Wow, tentu Lesi dan Bilar ternyata siang ini berkunjung ke rumah Margin persahabat ya. Ah, ditengokkin kamar kata persahabat ya Lesi rezeki Bilar tuh persahabat masya Allah banget. Akhirnya Lesler muncul juga bersahabat ya Ternyata lagi nengokin calon mantunya Aduh Masya Allah dan perhatikan Kita salpon sama kakak Bilar yang melihat baby kak Margin yang begitu bahagia banget bersahabatnya Makin kak sabar melihat kakak Bilar menggendong baby L Masya Allah pasti luar biasa cute banget persahabat ya Momen tersebut pun diripas kembali oleh akun sahabat Les Lalu, Taiwan. Ada kalimat kesan yang dituliskan uhuh, Lagi nengokin calon mantu. Kata itu masalah banget Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Anius Ansgar FZN mengatakan Papa Bilar itu sejak dulu kalau lihat bayi atau anak kecil kelihatan senang banget Memang ngelurik ke bapak-bapakannya sudah ada dari dulu Allah banget ya idola kita selalu saja membuat kita semakin bangga dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada komentar lain diberikan dari akun Instagram ke mengatakan Papa Utun senyumnya sumringah lihatin calon mantu aneh masya Allah bangga persahabat ya makin bahagia dan semakin bangga sekali kepada hidup kita Dede OST dan kakak Rizky Bilar. Kekabar berikutnya juga persahabat yang di sini tentu mau absen nih persahabat ya. Absen dulu siapa yang udah siap nonton CAL siang ini persahabat ya sudah tayang di Antv tuh wow, pasti seru banget. Mudah-mudahan ratingnya naik dan selalu banyak dukungan support dari orang-orang yang tulus mencintai karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Selanjutnya di sini juga kita lihat persembahan sebuah unggul spesial dari Aegence-nya Bang Adlin perhatikan ada ada aja tingkah laku yang selalu membuat kita ngakak ketawa bahagia dari tim Leslar persahabat ya. Emang bener banget. Gas racknya idola kita. Ini nular ke timnya persahabat ya. Ada-ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia. Masya Allah. mudah-mudahan sehat selalu bahagia untuk idola kesayangan tim dan keluarga besar Leslar. Kita masih menunggu cirukan kejutan dan vitamin bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana total stay to dan potongin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi. Seminary terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh